Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada kalian semua, terutama kelas 10 IS dan 11 IS. Solawat lirik salam senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. berkatkan Bisa berada di tempat yang InsyaAllah dimuliakan oleh utara Sumatera Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama, Ramatullah Tempat, tanggal lain, Serang, 1 Mei 1985. Menempuh pendidikan S1, yaitu pendidikan warga negara. Untuk kelas 10 IIS 1 sampai dengan 5 Saya mengajar sebagai guru mapel ilmu pendidikan keluarga negara Dan untuk kelas 11 Mulai dari 11 IE1 sampai dengan IE5 Itu mengajar bidang studi sejarah kita seminar Untuk karena itu Kepada kalian semua Siswa-siswaku yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita diberikan waktu oleh Allah untuk belajar melalui dari tidak melalui tatap muka. Untuk karena itu pesan saya sama kalian semua belajarlah di rumah walaupun tanpa diawasi oleh guru-guru kalian belajarlah yang baik dan tetap semangat. Wa billahi tawfiq al